Tolong <silli> Mini tolong Kak. Tolong. Apa yang terjadi, Ahmad? Pada bukan kita, Kak. Pada bukan kita, Kak. Orang-orang macan tutup. Tenang, tenang, Ahmad. kakak akan menolongmu. <sukur> Mingguar, kau, rupanya sudah tidak sabar juga kau melihat keruntuhan padepokanmu yang akan segera menjadi kuburanmu. Jangan tertawa senang dulu. Kalian semua yang ada di sini tidak akan kujinkan pulang dalam keadaan hidup. Lasmini, ini aku harso yuk. <tuh> Lasmini!